Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti be Lovers, Belovers, Serta Lesla be Lovers dimanapun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa dan bergabung kembali bersama Paul Mimin tentunya di my youtube channel Diva TV Bang mendoakan akan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Namun sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 tentunya di sini adalah sebuah unggahan postingan ketika di channel YouTube-nya di Sekilang, Bersahabat ya di ruang integrasi bersama Abi Ramzi tentunya kita mendapatkan suatu kebanggaan dari Abiramzi Ramzi Bersahabat ya, yang menyampaikan bahwa Abi Ramzi tentunya tidak mempublikasikan Kehebatan dan keviralan Dari Lesti dan Rizky Bilar Mala Abiramzi memberikan Ilmu-ilmu dan tentunya pengalaman Abiramzi kepada Lesti dan Bilar Ini sebuah kebanggaan buat kita Persahabat ya, yang mana Abiramzi itu adalah contoh panutan Untuk Lestlar mudah-mudahan selalu diberikan Kelancaran untuk hubungan Lesti Dan Bilar dan selalu banyak orang Yang selalu mendukung, mensupport Dan mendoakan buat Lesti dan Rizky Bilar postingan oh, tersebut tentunya terdripost kembali oleh akun Instagram HP Hafiratul Sultan yang melihat sebuah kalimat caption yang dituliskan dikatakan Isnul di Masya Allah Abi Ramzi panutan sehat terus ya bi wow, ya nonton fullnya ada di channel YouTube-nya di segilang bersahabat ya dan tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan juga di para fans yakni dari akun Instagram. Without with yang berkomentar mengatakan Masya Allah, Abi memang pantas dijadikan panutan Cute banget para sahabat ya Tentu, Alhamdulillah mudah-mudahan banyak sekali orang-orang hebat yang selalu mendukung dan mensupport buat hubungan idola kesayangan kita Dan untuk selanjutnya para kita lihat juga Alhamdulillah para yang untuk lagu Terbaru dari Dedek Lesti bahwa aku ke pemhulu sudah masuk di 4 trending untuk musik bersahabat ya Ini luar biasa banget bekat kekompakan dan tentunya berkat kesulitan kita Alhamdulillah sudah masuk di deretan 4 trending bersahabat ya Penontonnya sudah mencapai 2 juta kali ditonton ini luar biasa Mudah-mudahan kita selalu kompak selalu solid untuk selalu mendukung untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Lesti tentunya persahabat ya Mudah-mudahan bisa trending nomor satu Kita tunjukkan kesolidan kita untuk selalu mendukung buat karya dari Lesti tentunya Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial juga persahabat ya Yang mana di sini ada sebuah berita yang tentunya Ramalan soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Billar sahabat ya. Kita lihat di sini ada sebuah kabar Mbak Yu ramal pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar hanya sebentar. Ada orang ketiga katanya persahabat ya. Duh, tentunya masih percaya ramalan. Kita tetap fokus satu tujuan aja sahabat ya. ya. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kelancaran terus buat hubungan Lesti dan Rizky Billar mudah-mudahan lancar sampai hari-hari nanti. Untuk berikutnya para sahabat, kita mendapatkan info terbaru para sahabat ya ini vitamin banget buat kita ada unggahan dari guysnya Bang Rizky Bilar Yang mana kita lihat aja para sahabat, ya baru 5 menit diunggah tentunya abang Bilar lagi di jalan nih di dalam mobil Tentunya menginfokan kita semua harus nonton JWB2 persahabat ya TKAN TV, kita juga tentunya traveling nih Mau kemarin nih ya, Abang Rizky Bilar, apa mungkin ada kejutan malam hari ini Di malam hari kabus persahabat yang mudah-mudahan saja kita mendapatkan vitamin bahagia malam hari ini Langsung dari idola kesayangan kita Tunggu saja persahabat ya, tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di jam-jam kunci tentunya Dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan vitamin dari Lesti dan rizky Bilar Mungkin ini informasi di malam hari ini persahabat bagi tanggapan kalian Silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh